Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Amsal Fati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak BWA Badan Wakaf Al-Qur'an dan MTT Majelis Dakwah Sel Taqwa atas bantuan yang diberikan pada putra kami Amsal Fati. Alhamdulillah saya benar-benar bersyukur semoga bantuan ini bisa memberikan semangat kepada Apsar untuk meraih cita-citanya dan semakin meningkat prestasinya. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.